Nisa kak di lep. Kenapa Nisa? Hai, nak kepeka sama Hana. Hei, aku nak kepeka sama Hana. Apa dah, lanjut ni? Hai Nisa, berkasi. Tu Aji katanya sama Nisa. Lekasih Aji nak kepeka sama Nisa apalah. Oh, ngeke. Ngeke naje deh, nge-roh pun naje deh. Hai, Abang. Ilo lompeka ngabulak ool. Kengasih. Bek muka-kuka tak berapa abang adik. Jamul kibar le, Dua aduk. Dapat juh, ibu lebih, ibu. Hai, saya datang cerita bagi anakudingonya. Jadi pu pu punan PK. Bana jadi Iman, nak jadi aja. Eh, ik prab dengan ini satu waktu. Nak pu pu. Bang ni kan dia nak jadi si. eh, aja di ya, garu nak jadi aja. Si. Bet pengenlah masaklah. Nak apa nak jadi? Jadi pu adik baju rumah. Baju warna putih. Jauh nak baju putih. Ai don't you. Jue Kau tengok pejuang <laughs> hidung? Alah tu Abang Lehmann Malik adik Kau pindah ke dia, lewat Oh, Nisa na urung buat koma je Kau pegang buat hidung Nisa, si abang bacut Kau kepekan, aku langsung kepekan kanji Kau nak bawa koma no, Happy birthday Ulang tahun, benar Ajinibud itu dalam daun pinang mata nih. Jinibud, yau. An dalam tu lew pintu ya. Bangai, tu lew pintu. Sakit lah. Wan dalam ramen tu. Ane jadi, kerja buru terus di kaki. Kau nak buka? Hai jadi ha, ini sah. Mesti kau malah jadi jadi Yang tu jadi pukul mangkap buka haju jam tu. Aku kurat on map pisang tu, om pisang. Dorak dorak do, om pisang kah. Ini yang mau. Ajo om pisang mantel mah. Jangan om pisang, ada om pisang ni. Abu laot lah, abu laot lagi hitiku. Anak <laughs> <laughs> sudah kata tak repot leh Patut ke sita les pot buino? Long yok sita pot bui ba. Ha, man jeleh la orang yang ajam tanda tu, to to vendor mode ng. Hanya hotel Sabang mempunyai tram tu luar peri Hanai, ya, nak kat malam Kau kena dah benda rumah orang you Dah tengah kan, kau <laughs> mahu hotel ilah <laughs> Aduh Aduh, ya Allah Hai, okey <laughs> Baiklah Nak game? Bukan lembut, bina kuda. Bawa bili. Hai, bukan lembut, bili. Hai, awak siapa? Hai guys, berkat berkat syukur Alis. Alis loh, mata bayong. Berkat game nama Alis, mata macam. Okay, selalu bro ya gamnya. Iya. Kau bro. Siapa menyorongnya dia juga peteri bantang maan. Manjuk bernyong bantang maan. Tentu lah, menentu boleh dek. Anak-anak ini dah. Anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak. Apa cik pemenuk, anak-anak? Bagah. Ya, apa? Pemanuk-anak. Pemanuk anak pemanuk ini. Bagah, yang anak-anak ini. Apa tak silang Kayaknya kalian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 Jadi jelas <laughs> ee Liru rumah oh. Ah Ah William uh, Teddy. Oh, dia mana? Ikan ha na je dia kau pi. Oh, oh, oh. Ya, ya. Bagah. Boom man. Ka kidok, ka Aku belum kelewejok. Ha, ha, ha. Bagah betu potra. Potra ma maga pisang you. lima oh, man